Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi, berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 5 zodiak yang mendapatkan skenario menak terduga di bulan Oktober tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ramalannya, disini saya informasikan terlebih dahulu.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 Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang mendapatkan rezeki tak terluka dan rezeki nomor di bulan Oktober tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi pada masing-masing zodiak yang mendapatkan rezeki nomor dan tak terbuka di bulan Oktober tahun 2021.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 Suatu ramalan zodiak yang mendapatkan keskinoplog datang dan di bulan Oktober tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. untuk zodiak yang pertama adalah Seven of Cups ataupun Tujuh Piala. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang akan mendapatkan kita terbuka dan oplog di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang leo berusaha semaksimal mungkin bekerja dan fokus semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang diinginkan di bulan Oktober tahun 2021 sehingga di bulan Oktober nanti seorang leo akan mendapatkan rezeki yang tak pernah ia duga mendapatkan tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya yang akan berdampak positif kepada keuangan dan untuk kartu support energinya adalah Page of Pentacle cara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan reseki nombrok di bulan Oktober tahun 2021 yang di sini seorang Leo melakukan suatu usaha dengan diet dengan fokus yang di sini tujuannya adalah untuk membahagiakan anak membahagiakan keluarga serta di disini seorang Leo akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak serta keluarga Leo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangerman. secara umumnya The Hangman itu diartikan pasrah tetap yakin yakin karena kuat dan jika kartu Dengkemen kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pasal namun ia yakin ia mampu menggapai mimpinya di bulan Oktober tahun 2021 dengan bekerja fokus dengan tujuan untuk anak anak membagiakan keluarga serta di sini seorang Leo akan mendapatkan rezeki tak terbuka di bulan Oktober yang bertampak positif kepada kehidupan. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah 7 of pentagal ataupun tujuh poin untuk Zodiac yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiac Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan mesti nomor dan tak terduga di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo akan mengambil satu peluang satu usaha satu pekerjaan yang mana di sini ia tidak menduga dan tak pernah mengira sebelumnya bahwasanya satu pekerjaan yang ia akan ambil akan merambil pekerjaan yang lainnya yang dimana di sini akan berdampak positif mendokar keuangan finansial seorang Virgo lebih bagus lagi dan untuk kartu supon adalah Page of sword. Secara umumnya Page of itu diartikan seorang anak Dan di sini menggambarkan Sosok seorang Virgo akan mendapatkan rezeki nomplok Rezeki tak terduga di bulan Oktober tahun 2021 Dan melakukan satu pekerjaan Ia tak pernah menduga sebelumnya bahwasanya pekerjaan yang ia lakukan Sebelumnya akan berdampak positif kepada dirinya sendiri Yang dimana di sini selalu didukung didoakan oleh keluarga dan anak Virgo sendiri jika kartu dengan ketemuan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang, itu merupakan sosok seseorang yang pas, namun dia yakin ia mampu menyelesaikan satu pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya akan membuat pekerjaan lainnya datang kepada dirinya sehingga di sini seorang itu akan mengalami keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat yang didukung didoakan penuh oleh pasangan serta anak diru sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Five of Pentacle ataupun lima koin. Untuk sedik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berusia domini yang di mana di sini digambarkan sosok seorang domini akan mendapatkan respi no dan tak terduga di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang domini merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain meskipun seorang dominis di sini sedang membutuhkan atau sedang di dalam keadaan down. Namun di sini seorang domini akan berusaha membantu orang tersebut yang dimana mana di sini membuat ke seorang domini akan terbuka dan tak pernah ia duga sebelumnya bahwasanya yang ia kepada orang lain akan kembali kepada seorang Gemini dalam keadaan yang sangat banyak sehingga di sini dikategori karena seorang Gemini akan mendapatkan restri nomor dan di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain meskipun dalam keadaan susah ataupun sedang membutuhkan Yang dimana di sini ia juga berbagi kepada dalam kategori seorang anak Kategori orang tua yang membuat rezeki seorang Gemini akan semakin bagus lagi Yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya Dan jika kartu The kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang ini yang pasrah namun ia yakin ia mampu mendapatkan yang lebih dengan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu resmi seorang Gemini akan semakin terbuka lebar dan rezeki akan datang kepada seorang Gemini yang didukung didoakan oleh orang-orang yang ia bantu di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Cui Opsot, ataupun tiga pedang untuk judi yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan, seorang Aris atau mendapatkan huskinom tak terbuka di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aris sebelumnya mengalami pengkhianatan, mengalami kecurangan di dalam kategori karir, kehidupan serta pekerjaan yang membuat seorang Aris makin terburuk di bulan-bulan sebelumnya. Namun di bulan Oktober tahun 2021, seorang Aris mampu bangkit. Dan move on dari keterpurukan yang ia miliki sehingga di sini, tanpa terduga dan tak pernah ia duga-duga sebelumnya, bahwasanya Reski akan menghampiri seorang Aris, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan, kehidupan, serta finansial Aris sendiri. Dan untuk kartu suport energinya adalah Queen of pentacle Secara umumnya, Queen of Pentakral itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Aris sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris akan mendapatkan rezeki tak terluka dan rezeki nombor di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Aris mampu mukon dari keterburukan mampu mukon dari pengkhianatan yang ia terima di bulan sebelumnya yang dimana di sini pengkhianatan bisa jadi dikategorikan dari seorang pasangan seorang partner kerja dan di disini juga bisa dikategorikan seorang Aris mendapatkan doa dari seorang pasangan doa dari keluarga untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021 dan jika kartu berhak, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang aris merupakan sosok seseorang yang pasangan ia yakin ia mampu mengukur dari keterbukuan yang ia miliki, yang dimana di sini akan berlangsung positif kepada kehidupan finansial serta di sini seorang aris tak pernah menduga sebelumnya rezeki keuangan akan meningkat di bulan Oktober tahun 2021 berkat doa dan dukungan dari seorang pasangan aris sendiri dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah dua pentakel ataupun dua koin untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana disini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan sekitar pernah ia juga sebelumnya dan rezeki di bulan Oktober tahun 2021 di sini dikategorikan keuangan di dalam kondisi stabil keuangan di dalam kondisi yang bisa di kontrol sebelumnya, namun di sini seorang Pisces mengambil satu langkah, satu peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Namun di sini tak pernah, Pisces sadar sebelumnya bahwasanya langkah yang ia lakukan akan mendampak positif kepada keuangan, akan mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021, dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Pisces, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang keuangannya stabil namun ingin mengambil satu langkah, satu peluang untuk meningkatkan keuangan, yang dimana di sini selalu didukung, didoakan oleh orang tua. Di sini seorang Pisces tak pernah menduga sebelumnya bahwasanya langkah yang ia ambil akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan juga kartu berhengket, kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan. Seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu. Untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan Oktober dengan dukungan dari orang-orang sekitar, dengan masukan yang diberikan oleh orang-orang sekitar saya, doa dari orang tua Pisces yang dimana di sini kehidupan keuangan akan jauh meningkat di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang mendapat rezeki tak terduga dan rezeki di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Gemini, yang keempat zodiak Aries, dan yang kelima adalah zodiak Pisces